Ku mencintai senja, seperti mencintai diriku. Maukah kau menjadi senjaku? Tak akan ada lagi waktu untuk datang berlalu, semua tak berakhir di masa. Jahil laut berlayar lawan angin kencang berdansa denganku bersama-sama langkahi paku yang terselim berlian aku imammu kau sendiri. sama meski sang waktu memutihkan semua warna tahan di situ lanjut sampai di ruana Laut berlayar lawan angin kencang berdansa denganku bersama-sama langkah hipaku yang terselip berlian aku imammu kau takkan sendiri sama-sama meski sang waktu memputihkan semua warna tahan di situ lanjut sampai ini Sama langkahi pagulu yang terselip berlian, aku imammu. Katakan sendirian bersama-sama langkahi pagu yang terselip berlian. Bersama-sama meski sang waktu memutihkan semua warna Tak henti di situ Lanjut sampai ini